miskin yatim pihaknya bernama Toba pekerjaannya adalah berladang terkadang dia suka memancing ikan di sungai ikan yang didapat dimasak untuk dia makan suatu hari setelah berkebun dia Tidak seperti biasanya. Lama toba menunggu. Kenapa hari ini aku tidak mendapatkan ikan? Kenapa tak ada satupun yang makan umpanku? Keluh toba. Tiba-tiba. yang selama ini dia tangkap, berwarna keemasan dan berkilau. Toba pun membawa ikan tersebut ke rumahnya, sesampainya di Tiba-tiba ikan yang Toba berubah menjadi seorang gadis yang cantik. cantikan putri tatkala jatuh hati dan ingin meminang putri putri pun menerima lamaran obat, tapi dengan satu syarat aku akan menerima lamaran tetapi selama kita menikah kau harus berhasil akan asa usulku pinta putri kepada Ibunya meminta kamu pun menceritakan kemarahan sang ayah Ibu, ayah berkata kalau aku adalah anak dari keturunan saya Mendengar hal tersebut, ibunya sangat sedih Mengetahui suaminya tidak dapat menjaga rahasianya selama ini Lalu, dia pun menyuruh sang untuk pergi ke bukit yang tinggi. Setelah dia melihat putranya putra yang berada cukup tinggi dia masuk ke dalam sungai dan kembali berubah menjadi seekor ikan Toba pun hingga tergelam di dalamnya sehingga sedangkan bukit yang dinaiki Samosir menjadi pulau yang bernama Samosir sekian cerita dapat saya bawakan semoga bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi